Halo teman-teman, selamat datang kembali di Julian The Movie Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah dari Sun Wukong Sebelum mulai perlu diingat bahwa secara resmi, film ini bukanlah lanjutan dari film Wukong yang kemarin Akan tetapi karena ceritanya nyambung, pasti akan lebih menarik jika kita menghubungkan keduanya Secara garis besar, cerita dari film ini mengambil potongan dari serialnya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 Di tengah penjelasannya, seekor siluman naga raksasa muncul menyerang mereka Dengan sigap, Sun Wukong langsung menyelamatkan Biksu Tong Namun sayangnya kuda milik Biksu Tong berhasil dimakan oleh sang naga Jelas siluman naga tersebut bukanlah tandingan bagi sang kerasakti Dengan sekali hempasan, Sun Wukong pun berhasil mengalahkannya Kemudian dengan ilmu sihirnya, Sun Wukong mengubah naga tersebut menjadi seekor kuda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 Dalam pengejarannya, ia melihat dua anak buah Siluman itu yang hendak menyerang Chubat Kai. Tentu tanpa rasa ampun, Sun Wukong pun langsung membunuh mereka. Melihat Sun Wukong yang tengah sibuk melindungi kedua adiknya, Sang Ratu Siluman pun memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali menyerang Biksu Tong. Namun lagi-lagi Wukong datang tepat waktu dan langsung menghajar Siluman itu. Di sini Biksu Tong belum tahu apapun, begitu juga dengan Chubat dan Wuching yang hanya bisa menyalahkan Sun Wukong.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 100 seremangga putih juga memanggil anak buahnya untuk membantunya bertarung melawan Sun Wukong. Untunglah Cepatke dan Wucing berhasil mengatasinya. Di tengah keributan mereka, situasi ini dimanfaatkan oleh pengawal Kaisar untuk menculik Big Sutong. Dari sini diketahui bahwa dalang dibalik penculikan anak-anak ternyata adalah ulah Kaisar itu sendiri. Ia meminum darah mereka demi untuk menyembuhkan penyakit kutukannya.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 dan benar saja, sesaat setelah kepergiannya, ratus luman Tokorak putih langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk segera menangkap biksu tong. Setelah gurunya diculik, terjadilah perdebatan antara cupatki dan wuching. Cupatki yang sadar akan batas kemampuannya lebih memilih untuk mengakhiri perjalanan sampai di sini. Namun Wuching tidak sependapat Ia malah mengatakan bahwa ternyata Patke adalah orang yang tidak setia Sehingga pada akhirnya mereka pun memilih jalan masing-masing Sa Wuching memilih untuk setia Meskipun itu harus mempertaruhkan nyawanya Lantas ia pun pergi ke tempat Ratu Seluman Tokorak Putih Untuk menyelamatkan gurunya Sementara itu Wukong yang merasa sangat kecewa karena telah diusir Akhirnya memutuskan untuk kembali ke Gunung Wakwo Namun dalam perjalanan Dewi Kuan Im menghentikannya Ternyata ia sudah mengetahui semua masalah yang sedang dihadapi oleh rombongan Sun Wukong Kemudian Dewi Kuani menjelaskan bahwa apa yang dilihat oleh mata api Sun Wukong memanglah kebenaran Sedangkan apa yang dilihat oleh gurunya merupakan kebaikan hati Namun yang paling penting saat ini gurunya tengah dalam bahaya Dan pada masalah inilah tekad Sun Wukong benar-benar tengah diuji di waktu yang bersamaan, ternyata Cupatke berubah pikiran. Ia kini pergi ke Gunung Wakwo untuk pergi meminta bantuan kepada Sun Wukong. Namun para kera di sana mengatakan kalau rajanya belum kembali. Di tengah keputusasaannya, Cupatke melihat baju perang milik Sun Wukong. Sementara itu, Wuching pergi ke tempat ratus leman tengkorak putih tanpa gentar sedikit pun. Namun ia yang cuma sendirian, dihadang oleh pasukan tengkorak yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah perjuangannya, ternyata Cupakke datang membantu dengan menggunakan pakaian perang milik Sun Wukong Akan tetapi di waktu yang bersamaan, Ratu Siluman Tokorak Putih sudah mulai menghisap energi kehidupan milik Big Sutong. Tong Sampai pada akhirnya Sun Wukong pun juga datang untuk membantu dengan kemunculan seperti menjadi Iron Man Tentu dengan mudah, Sun Wukong dapat mengalahkan seluruh pasukan Tengkorak Siluman itu Kemudian Wukong juga berhasil menghentikan aksi dari Ratu Siluman Tengkorak Putih Hal itu membuat Ratu Siluman Tengkorak Putih mengamuk sehingga ia mengubah dirinya menjadi founding titan Meskipun Wukong sempat kewalahan, namun ia tetap lebih unggul Sendirian, ia dapat mengalahkan Ratu Siluman Tengkorak Putih meskipun dalam wujud titannya setelah menerima kekalahannya, tiba-tiba Sang Buddha muncul untuk melenyapkan roh siluman tokorak putih untuk selama-lamanya. Karena sudah selama ribuan tahun, Ratu Siluman Tokorak Putih terus menentang takdirnya. Kemudian Biksu Tong memohon kepada Sang Buddha agar memberikan kesempatan sekali lagi kepada Ratu Siluman Tokorak Putih. Kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa untuk menyelamatkan ratus Sleman Tokorak Putih, Biksu Tong harus bersedia untuk membimbingnya sampai ia berengkarnasi menjadi manusia. Namun sebagai gantinya, nyawa Biksu Tonglah yang menjadi taruhannya. Kemudian masuklah jiwa ratus Sleman Tokorak Putih ke dalam alam bawah sadar milik Biksu Tong. Namun di sana ia malah mengatakan bahwa ia lebih memilih jiwanya lenyap daripada harus berengkarnasi kembali menjadi manusia. Alhasil jiwanya yang tercemar ikut masuk ke dalam diri Biksu Tong Kemudian Biksu Tong menyuruh Wukong untuk segera membunuhnya Karena menurutnya ini adalah satu-satunya cara untuk bisa membantu Ratu Siluman Tengkorak Putih mencapai pencerahannya Jelas Sun Wukong menolaknya Namun kemudian Biksu Tong menjelaskan bahwa selama ini Ia hanya berpikir untuk mengajarkan ajaran Buddha agar bisa mengubah seseorang Tetapi kini ia sadar bahwa semua itu masih belum cukup ia berpikir harus mengorbankan dirinya sebagai contoh bagi umat manusia. Akhirnya Sun Wukong menurutinya sehingga kini jiwa Biksu Tong membimbing ratu semantok rak putih untuk bisa mencapai pencerahannya. Setelah itu Sun Wukong berjanji akan menunggu gurunya sampai ia kembali. Dan entah bagaimana tubuh Biksu Tong pun berubah menjadi patung. Sejak saat itu, ketiga muridnya pun masih menunggu kepulangan Biksu Tong Sembari membawa gurunya yang telah menjadi patung Mereka pun masih melanjutkan perjalanannya untuk mengambil kitab suci Namun tanpa mereka sadari, Dewi Kwanim menjatuhkan tetesan air kehidupannya kepada Biksu Tong Air tersebut menetesi tangannya, mengelupaskan lapisan patungnya Pertanda bahwa Biksu Tong telah mendapatkan kehidupannya kembali Dan film pun berakhir kalau menurut saya pribadi, saya lebih suka serialnya sih Karena bagaimanapun juga, filmnya memang jauh lebih dapat Bicara sejujurnya, serial yang memiliki banyak episode Akan sulit jika harus diangkat ke dalam sebuah film Ya, masalahnya sudah jelas, yaitu keterbatasan durasi Pada serialnya, atmosfernya bisa jauh lebih dibangun Jelas faktor utamanya yaitu memiliki durasi yang jauh lebih panjang jadi kalau harus memperpendek durasinya, dampaknya akan banyak pemangkasan plot cerita Yang kemungkinan besar berguna untuk membangun feel dari penontonnya Meskipun film ini menawarkan efek CGI yang jauh lebih memukau Namun masih sulit bagi saya untuk mengatakan kalau film ini jauh lebih bagus dari serialnya Nah, bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar ya Oh iya, jika film ini rame, nanti akan saya lanjutkan ke cerita Wukong selanjutnya namun, kalau sepi, kita cari film yang lain saja, ya. Dan pertemuan kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan.